Ensiyo Sukarno adalah presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 hingga 1967. Ia adalah seorang tokoh perjuangan yang berperan penting dalam memudikakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 kelahiran 6 Jun 1901, Penelih, Surabaya, Indonesia Meninggal 21 Juni 1970, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Sobroto, Jakarta, Indonesia. Pasangan Khadijah Faz 1966 hingga 1969, Yurik Sange 1964 hingga 1968. Anak, Megawati Sukarno Putri, Kartika Sari Dewi Sukarno, Sokmawati Sukarno Putri, lainnya. Cucu, Puan Maharani, Muhammad Prananda Prabowo, Pandrakarna, lainnya jabatan sebelumnya Perdana Menteri Indonesia 1959 hingga 1966 Presiden Republik Indonesia Serikat 1949 hingga 1950 Presiden Indonesia 1945 hingga 1967